Kalau lagi sakit gigi siang malam jenang cenut. Kadang aku kompres pakai. Coba ini Cooling Five Plus. Praktis ya? Cooling Five Oren, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal.